Jalannya begini, gimana nih? Ini sih ya, yang hidup minggir dulu. Ini sih. ini bosku. Bukankah? Seperti ada tenggakan bos. Seperti ada tenggakan tadi. Kerucuk. Hei, enak kan? Oke. Ia. eh kasih ini nih terjal termuter bosku bismillahirrahmanirrahim ekstrim ini bosku baru bawa merah bosku Bisa. terjadi tenggakan patin bosku waduh mantap ya bosku mana dia nampak lagi enggak ini spotnya mantap bosku itu ada wadas jadi airnya muter di sini ya bosku dan harus kencangnya sebelah sana saya mancing bareng fight TV dia belum turun dia tuh seperti bingung cari jalan turun ah <laughs> oh, hati-hati Itu <tulah> ada tali, pegangan tali iya. Oke. Oke. <tulah> Oke, semoga hari ini ada hasil yang memuaskan, bosku. apapun dan sekali-kali ya, tanpa patin kayak semakin dari ini. Oke, lanjut mantap ku satunya pakai umpan pisang ya bosku, pisang kepok kepeng, oke unjuk dekat ayah itu bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Makanya jadi sumber bosku. Oke lanjut strike. Satu lagi pakai jangkrik bosku, oke lanjut unjuk. Hab. <tipas> bosku tunggu stroke bosku. No, nunggak bosku. Kedepan gede banget sumpah hai, hai, hai, hai, bosku luar biasa, hai, hmm, pakai hai, hai, juga hai, bosku, oke. Okay. ya dan makan dulu, yang kuningnya. ini ini. Kainnya ini terlalu gundul dia. Waduh, okay. mocor bosku. Okay. Ini santai. Kainnya terlalu ini, jadi okay. Hmm? Okay. Ya, Bosku. Makan, Bosku. Ini, Bosku, ada yang makan, Bosku. Biar ini tuh, Bosku, biar nyangkut. Oh, enak tuh. Ini merah, Ma. Merah, Bang. eh tuh bosku, uh, lapi lapi, lapi lapi bosku, ngerti oh, ya, lapi lapinya, nah. oke, eh? ah, iya, uh, mantep bosku, lihatin nggak bosku, oke, <laughs> taikin kah nih, lapi bro, oke, oke, oke, taikin, taikin. Bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, Tuh Tadi-tadi makanin bosku, sentak hari ini terus bosku, bosku, ya Ini Bang, tolong sekalian <laughs> Siap, siap. <laughs> Oke. Okay. Uh, tuh, mantep bro. Yo. Gimana tuh ngambilnya, Mam? Hah? Oh, Awas, <laughs> pelan. makan nggak, Pak Uh, uh, mantap. Cek, mantap. Uh, cek labi-labi. <laughs> Kata seret. seret. Eh? seret. All uh right. -huh. Uh. mantap Bosku. Lanjut <laughs> di Bosku. Mantap. Kira ikan beli taunya ini Bosku. Lap di itu. Oke, mantap. Lanjut. Ada. Keset benar. Itu pakai umpan yang tadi ya? Apa namanya? Ikan keting ya? <h> <laughs> buruh ini bosku ukurannya gede dagingnya banyak nih bosku ya yes, nah. segera mentek hmm. haru nih, Hi, bak, kaya, Pampai, umpan, nih. ini bapaknya ngomong-ngomong-ngomong cuas tapi <laughs> gak bisa ngomong ngos-ngosan <laughs> ikannya mah gak lain deh bosku huh? oke, okay. lanjut oke okay. lanjut gak pegangin Oke bosku, berhubung ini bukan target ya bosku, saya rilis lagi. kasihAN karena ini bukan target. Biar dia hidup kembali di habitatnya. Oke mau dirilis lagi? Rilis lagi aja. Oke Siap. Kasian. Iya lah. Bukan target. <laughs> bukan ikan target. Okay. Mau dirilis lagi bosku? Rilis. <tuh> Hahaha. <tuh> <Bye -bye. tuh> <tuh> Mantap. mantap Mantap Tadi berarti itu yang makan ya Iya Oke kita gara-gara saja, aja bosku Oke lanjut lagi Di bosku Umpannya yang dari Strek labi-labi Guapun ya Berat antara 4 kiloan itu Ini umpannya nih Dari ikan keting Dipilet ya Oke lanjut